Jika harimu buruk, jika rencanamu berantakan, kamu boleh kecewa, kamu boleh menangis, tetapi kamu juga boleh memilih es krim favoritmu atau memakai baju paling lucu untuk membuatmu tersenyum kebahagiaan itu adalah pilihan Batik proguseno Elegan dan berbudaya Pandemi yang telah hadir Lebih dari setahun ini Mengajarkan satu hal Bahwa Tak semua rencana harus tercapai Ada kalanya kita harus berhenti sejenak Sejenak itu bukan berarti menyerah Kita hanya perlu mengumpulkan kekuatan untuk kembali bergerak Menyambut keberhasilan yang tertunda Prabu Seno, elegan dan berbudaya.